Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, Pak Guru akan menjelaskan tentang bagaimana teknik menggambar model. Teknik menggambar model merupakan cara yang dilakukan atau biasa dilakukan oleh kita atau pelukis lainnya dalam membuat gambar. Nah, di sini, Pak Guru akan menjelaskan beberapa teknik yang biasa dan nanti akan kita praktekkan dalam menggambar model. Teknik yang pertama adalah teknik asir. Teknik arsir dibuat dengan cara menorehkan pensil, spidol, tinta, atau alat lain berupa garis Garis yang berulang-ulang Dan kemudian akan menimbulkan kesan gelap terang, kesan gradasi, dan kesan-kesan dua dimensi Nah, jadi kalau misalnya kita menggambar Nanti si, si gambarnya nanti akan dicoret-coret dengan gem, uh, pensil atau alat gambar lainnya Dan nanti hasilnya akan menghasilkan kesan gelap terang gradasi atau kesan dimensi lainnya dan berikut adalah contoh dari penggunaan teknik hasil teknik yang selanjutnya adalah teknik sapuan basah atau aquarel, aqua sendiri artinya air dan aquarel ini sering kita gunakan sering dipakai dalam menggambar Teknik sapuan basah dapat menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas, kain, atau bidang lainnya. Apabila menggunakan bidang gambar berupa kertas, maka dapat menggunakan cat air, cat poster, atau cat tinta bak. Jadi, eh, biasa kita kenal teknik akwarel ini adalah cat air. Jadi, biasa kita menggunakan media air, dan kemudian kita untuk menggoresnya kita menggunakan media kertas. Dan berikut adalah contoh dalam membuat Teknik menggambar dengan akwarel Teknik yang selanjutnya anak-anak adalah teknik dasel atau teknik gosok. Di mana teknik dasel adalah teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Alat yang biasa kita gunakan adalah pensil, krayon atau conte. atau eh, teknik dasel ini biasa kita gunakan dengan sapuan Kapas yang dibasahi atau dengan tangan, sapuan dengan uh, sapuan tangan. Jadi, itu adalah teknik dasar, dan berikut adalah teknik cara menggunakan, uh, menggambar dengan menggunakan teknik dasar. Teknik yang selanjutnya adalah teknik siluet, di mana siluet adalah teknik menutup objek dengan gambar menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Jadi, teknik ini yang biasa kita gunakan untuk menggambarkan bayangan. Jadi, misal si bayangannya akan kita berikan gambar warna hitam, ya hitam semuanya. Kalau warna merah, ya merah semuanya. Jadi, satu warna dalam satu gambar. Dan berikut adalah contoh pembuatan teknik block atau teknik siluet. Teknik yang terakhir adalah teknik pointilis. Teknik pointillist adalah cara atau teknik menggambar dengan menggunakan titik-titik sehingga membentuk suatu objek jadi gambar yang pewarnaannya dengan menggunakan titik-titik nanti dari banyaknya titik-titik tersebut akan menimbulkan kesan gelap terang, kesan bayangan, kesan apa namanya, dua dimensi dan lain sebagainya teknik pointillist ini eh, biasanya digunakan dalam menggambar uang jadi untuk menggambar karakter uang yang biasa di dalam gambar uang kertas yang di situ di mana ada gambar pahlawan coba kalian bisa perhatikan di dalam gambar uang di situ eh, digambar dengan menggunakan teknik pointilis nanti di situ ada titik-titik itu namanya teknik pointilis dan berikut adalah contoh menggambar dengan teknik pointilis sekian untuk beberapa teknik dalam menggambar dan kalian bisa lihat e, Cara menggambar dengan teknik-teknik Yang sudah Pak Guru jelaskan tadi Dan untuk e, Tugas menggambar Kali ini Pak Guru belikan kesempatan Lagi untuk mengumpulkan Gambar tugasnya Yang telah dibuat tetapi bukan di e-learning akan Tetapi gambarnya bisa Kalian upload di WhatsApp Group, nanti barang Siapa yang belum masuk ke WhatsApp Group Boleh silakan bergabung di WhatsApp Group Untuk me tugas kalian. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.